Rekam bareng, man. Iya, gue juga ngerekam. Silakan, eh, eh. silakan. Oh, lebih mau opening blood. Halo, guys! Baik lagi hmm. bersama gue, barengin alias JFL. Masalah bahasa opening langsung ngasuh nggak? Iyalah. <laughs> so, we, had, we got here we Maru, S. W. Manziah, orang S. Falfa, and Jonathan Wiryadi, S. josie Gaming. Benji banget main game ini aja. Kita mau beli, kakek di sini ya nggak boleh anjing lo harus ngajar kali ya, ajar lo sama orang tua lo <tuk> oh, Oke, okay. jadi kita akan main yang namanya pacify guys. Tau pacify? Nggak nggak tahu pacify? Tidak tahu. Tidak tahu ya jadi pacify <tuk> adalah game horror yang gue gak ngerti kenapa dibuat gamenya karena ini cukup menakutkan. Dan kita akan main di game mode yang namanya Farm. Lawannya di sini mungkin kalau yang belum tahu kan ibaratnya yang di pacify pertama kan setan kuntilanak gitu ya. Kalau yang di Farm nih kakek kakek dia kelaperan, nggak tahu makan apa dia mau makan kita lah gitu intinya. Lanjutkan berpenjelasan dari gue Bar nentot <laughs> kita bak kita bakal nentotin setan-setan ini karena oh, setan ini emang nentot setan ini anjing. dan kita harus membagi dua timbar saran gua sih kita bagi dua timbar ada yang ngambil racun dan nyalain air buat bikin oi. air beracun buat tim yang paling aman yang mana tim paling aman woi sama gua lah bar <laughs> Kabut. kita <laughs> ya kita kasih kita kasih hard hard hard job hard job ke mereka aja gila sih. jadi pembagian timnya ya tadi kita udah home pimpa ibaratnya ya oh. yang dapet <laughs> <laughs> <laughs> home pimpa, <laughs> home pim pimpa online jadi yang dapat job susah itu ternyata gua aja jadi <laughs> gua sama <laughs> baringin sih baringin soalnya tadi lihat gitu kan wah. jadi wah gila lo, man gila lo, man ah gue man, man. Oke, okay. siapa yang volunteer mau racun-racun uh, Air racunnya gak susah soalnya kayaknya suka banget sama racun dunia soalnya kan wanita udah kayak racun dunia jadi gua racun huh. Oke, okay. baringin racun Untuk yang uh, matiin ayam ya, nanti ke dapur ambil frying pan dan pukul ayamnya di tempat spawn uh, pertama Gue suka masak, nah gue suka makan ayam juga Wah oke, oke okay. okay, Josie Oke, okay, ini dua orang yang akan mematikan ayam memang suka makan ya sepertinya Yaitu Josie <laughs> dan... <laughs> bah, bah. Loh, paling ngomong, pet gue juga suka makan, cuman mereka lebih suka makan lah. Gitu maksudnya, <laughs> <laughs> kelihatan ya, kelihatan ya. <laughs> oke, okay. jadi tim sudah terbagi ya. Jadi langsung saja kita mulai. Gimana? Here we go, shall we go? He, here we go, oke. Go, <laughs> <laughs> gas, gas, gas. Let's go, let's go ya. Let's go. Nah, start the fucking station. Hmm, jangkriknya nyapa ya? Jangkriknya kayak ada di kuping gue langsung sakit buat <laughs> Oke, eh, ini ayamnya. Ayam. Nah ayam. ini ayamnya. Cuman lo harus ambil frying pan dulu di dalam okay. rumah. Jadi kita uh, ambil. Oke. Okay. The staff, the staff dulu nih. Oke cip, oke cip. Oke kita together, kita together anjing Yang kurus kayak cewek siapa nih? ini yang lompat tuh siapa tuh yang lompat? Wah wah. Oke. Eh babet yang mana babet? Oh ini yeah. cewek. yang cewek. Babet yang lompat. gua yang gua lompat. Gue cewek. Kamu gua gua cewek. Gua gua nggak tahu ah. sih ya gue nggak mau osom gender sih cuman kayak lu cewek osom gender kayak lu cuman lu cewek <laughs> tapi kok toketnya nggak ada sih nah ya let's go let's go if you oh, please where, where Can we heading yeah. mau fokus if you please follow nah, me yeah. jadi di sini adalah ru ada rumah ya yeah. Ini pintu German men kiting anjing dia dia baca anjing. di google <laughs> maaf pintunya rusak ya Yeah, yeah, gua isi, udah kan. ambil panci, gua mau panci Nah, panci itu silahkan panci Gua akan ambil foto hei hey! hey! JANGAN MAIN PIANO Jangan ya, ya. ya. Senam <laughs> jantung dulu, bray Senam jantung dulu, bray WANGSAT <laughs> set. ANJING Kita ngapain nih? Eh, eh gua mesti ngapain, ngapain. Ini gua nong di sini duduk Ini nah. ada, ada, ada cuat, apa Ya, ya, ini gua yang ambil buat uh, apa namanya, buka-bukain Buka-bukain pintu, nah Eh, anjing ada yang habis ngewe nih, kayaknya nih Pursinya pada <laughs> rantakan anjing, <teg casa> <at kelinga> si gombal habis keweng anjing. eh, eh suara apa tuh? gombel ambil oh, yang tadi? anjing anjing. eh suara apa anjing tuh? ada, ada empat empat. kok ada suara kayak, <tuk> suara kakek kakeknya ini? kayak panci dulu. Terkepuk. nih nih pakai panci tuh, tuh tuh tuh tuh tuh ayam tuh. Sain pala-pala Ayo, ayo, ayo, ketok, ketok Wah, nah adanya, mati lo Ambil nih, ya, ambil nih, ambil nih Sumpah gue nggak ngerti ini game anjing, oh gue jongkok sih? Karakter gue lagi pen nah. berak ya, dah, Oke, okay. terus kita ngapain? Nah, ikuti gue dulu Gue mau buka-bukain pintu soalnya Oke okay. Sam Sambil kasih lihat ya Ikutiin Wirman, Wirman cheating, lihat Google <laughs> Gila sih Nah, ini adalah gudang guys ya Kayak kalian bisa lihat di sini ada banyak pupuk yang warna hijau ini adalah racun ya Racun oh. ini harus ditaruh di air di belakang nanti Oh. Silahkan. oh, eh lu gak bisa gak bisa megang racun sama ayam barengan cok iya betul sekali Ya udah, gue megang racun deh, gue megang racun Terus ngeracunin ayamnya gimana? Ya nah, kok ayamnya hidup lagi, suka ketok <laughs> Kan ini cuma buat pingsanin doang Kita keluar dulu sebentar, karena kita ke tempat airnya dulu Nanti lu kasih racunnya, gue sih Gue sama barengin kasih racun Mana pada? eh ya megang ayam, sini weh Ini ya, gue megang itu. ayam Kok bedoh nah, ini kita Bar? Oh iya Ini kok di depan sih? Nah, let's go bisa kalian, nah, bisa kalian lihat ya, ini rumah Apa itu anjing? Mana sih? Kok, kok kebuka sih? Kayaknya rumahnya ke uh Oh, udah kebuka ya Barney? Iya kayaknya Hati-hati ya, hati -hati ya kalau ada kakek-kakek pakai baju kotak Baju nah. kotak-kotak? Iya <laughs> yeah. Oh iya udah kebuka, udah kebuka cuy Tuh lu oh. lihat tuh Oh shit, oh shit Oh shit, darah! <laughs> <laughs> ayam gua diambil sumpah, ayam gua diambil itu, nyalain airnya Cok, nyalain ya, airnya iya air iya, gua nyalain airnya, gua udah nyalain airnya ini gua ngapain kasih racunnya, kasih racunnya ttuh waaaaaaah akuin oh. ah siapa yang bawa racun? Ah, kabur ambil racun racunnya ambil racunnya racun, racun. ayam aja masukin Cok ayam aja masukin racun eh, itu belum beracun bar? udah udah udah beresin man, eh kotel dikejar AAAAAAAA <susuk> sumpah sumpah sumpah dia kesini sumpah dia kesini gua ga oh ma eh gua eh C3 wah ini kemana cok yaudah ayamnya masukin kalau gitu ayamnya masukin ayamnya mana, ini tukang ayam mana sih tukang ayam lagi ayam tim ayam, Rugu tim ayam taruh gua ayam ini ayam, eh, ayam gua abis <gulia> <laughs> jangan lo makan ayamnya anjing <gulia> <gulia> jangan bincar <gulia> dong jangan bincar Eh, nah, ayamnya uh, ke uh, ini gua buat racun gua buat racun gua buat racun gua buat udah, udah udah ayamnya mana? ayamnya habis lah wah waaah, dia, kesini, dia kesini dia ke sini lu lihat tuh oh. cari ayam ayam ayam ayam friends, ayam Franz ayam Franz mungkin gua harus matiin ini tau ini gua mas gua masuk udah gua racun ini ayamnya masukin deh ayamnya masukin masukin ayamnya ah kabut anjing ah oh, si kecil udah mulai aktif bun si kecil aktif bun bun itu udah ada kecil bun dia Ba, udah dikasih belum? Ambil AM deh. Gua, gua, gua ambil layem deh, gua ambil ayam dah yaudah yaudah yaudah emang ayamnya respawn harusnya sih respawn ya, kalau ga respon curang banget anjir gimana sih lu padahal ngambil ayamnya ga mau, giraan ayam kampus saya no. hehehehe bambil layem gua di atas sendiri yang ngentot Wah, ya, ayam kampus juga baru gua pakai panci juga gua itu ya ayamnya di depan ban lagi di aduh iya, adoh. aduh AAAAAH! ke gua! aduh, kok suaranya gede banget sih ngentot, takut gua anjir aduh, sorry, sorry, sorry suaranya kayak pake kakek tai anjing Eh ini patungnya mapet dah. Balak banget, kenapa gua debatnya tuh. Barbar, barbar, bar, sini bar. Oi. oi Oh iya, lupa oh, mah kita siat. belum nyalain ini. Oh iya nyalain dong, nyalain dong. Eh uh, gua mau ke uh, kuburan. Yah, Man. Ini malu ya? Iya tuh. Ya, buat buka pintunya ya? Iya. Ya enggak bisa dong. Oh iya juga. Oh ya, iya ya, salah ya, salah. Mati siapa, Cok? Dose. Coba, Lu bisa buka gak kan, Man? Pas mati gitu. Iya, bentar-bentar. Gua coba dulu, gua coba buka. Gua jadi kecil, ya? Oh iya enggak enggak, enggak. lu jadi Eh tuh tuh, tuh ya. ada suara ada suara demi apapun ada suara bro. Oke, orang kelaparan, man. Belum oh, makan. Gitu. Man. Oh ya? gitu <laughs> orang, Kayak anak-anak hip hop kelaparan anjing. Coba nah, coba. Ya. Oh, enggak bisa. Oh, bisa. Oh, bisa, cuy. Ini mana mandi? Ya, gimana dong? Itunya mana? Sisa lu bertiga, dong. Eh, itunya mana? Apanya? Di gua, ah, di, di gua. Di gua. Jatuh kali ya? Jatuh kali ya? Oh iya, benar juga. Jatuh, jatuh, jatuh. Oh, mati mana, man? Uh, di dalam bar di dalam bar uh -huh. oh ini ada tuasnya gua gue dapat gua dapat proses nice please please Isipin please penyelamatan rescue mission ayo gua udah di kuburan nih ayam adalah kunci gua <laughs> oh, megang ayam ada di depan gua anjing <laughs> nih, gua rasa dia sebelum meninggal dia ngidam KFC nih anjing chuck norris sanders sebelum sukses cok <laughs> <laughs> Ya juga. Di sini gua cuma terdiam ya, melihat bulan ya. <gulis> Cek, menunggu penyelamatan apa, apa, ini apa, apa, berhasil. Apa, apa, apa. Ambil, ambil, ambil di atas, ambil patung. Udah, udah, udah. Udah, udah. Air samping esok. Selamat, selamat. Oh, udah, berhasil. Uh, udah, udah, udah Oke. Okay. Mana, mana, mana, mana? Terima kasih, friends. Patung <gat <gat <gat <gat lah. Kok patungnya? udah, selesai Udah selesai, cuy. Patung gua udah selesai. Gua udah hidup. Lo udah hidup? Nih, gua lagi ambil racun buat naro di air. Ayo ambil racun, ayam! ayam. ayam. Wah, ayam, ayam. ayam. Aduh, waduh waduh racun! Ayo ambil racun! Ayo ambil racun! Ayo racun! Ayo ayam racun! Ayo ambil racun! Ayo racun! Ayo racun! Ayo racun! racun! racun! racun! Barang, barang, barang, barang, barang. Tadi, gua bawa racun! racun! Ayo racun! Ayo racun! Ayo racun! Ayo racun! Ayo racun! racun! racun! racun! racun! racun! racun! racun! racun! racun! racun! racun! Ayo racun! racun! Ayo ini masalahnya di depan kita, cok. Gimana apa cara distraknya nih? Bisa -bisa -bisa -bisa -bisa. Ada gua nih, ada ya. gua nih, lihat nih. Ini kita enggak harus ngedistraknya pakai lagu-lagu keren. Lagu ya, nyap <laughs> <nge> nyap yang <laughs> distraek. ya kita bikin <laughs> distraek <ayo. laughs> ya. kayak. Yang dulu lebat toh, macam toh, hutan, toh, hutan toh, sekarang toh, hutan. gurun ye. Mana orang enggak ada? Iya. Yeah. Mana enggak <laughs> <laughs> ada. Ayo. Wow! Tuh tuh, tuh tuh. Wuh! Woi, woi, woi, woi, woi. Teman-teman, airnya man-man, ayo ayo ayo. Gue nyalain oh, air, nah air, nah, gua di nyalain air, nyalain ayam nyalain air, nyalain air, ayam air, nyalain air, nyalain air, ayam air, nyalain air, nyalain ayam, okay. ayam. nyalain kasih nyalain udah nyalain air, nyalain air, nyalain ayam hijau air, nyalain nih makan, oh tuh nah, makan ayam udah tuh. dimakan kan nah. ambil lagi ayam, ambil lagi wawah ayah ibu, iya, iya. Lo ya ambil ayamnya lagi oke okay, sep, gue megang ayam lagi dah lihat ya, nih ada, ada racun, ada racun gue ayam lagi, gue ayam lagi ya. racun oke okay, kita racun juga friends nanti ke belakang friends gue bawa patungnya kok buat ini nanti gue ke belakang gue udah di dalam ya oke okay, sebentar, okay. sebentar Franz gue ke tempat friends dulu kali ya ada bintang-bintang, ada bulan, <laughs> banget beri mana? nah udah baru Sini ayo kita itu. Sabar, barang, barang, barang kita. Woi, woi, woi, woi, udah. Said, gua, I think she just <laughs> lama -lama. Oh, dia dia bisa ngehil cok. Bisa lama-lama anjing. -lama, itu oh. pake kakek apaan sih? Koshi. Oh iya R juga. Ya mungkin dia ladyboy anjing enggak tahu. Racun. Racun. Racun. Ayam. ayam, ayam, ayam. Let's go ayam hijau Halo okay. entot. Woi anjing. Sisanya ambil Apa -apa lagi zaman. sih. Kenapa enggak kita tumpuk aja Oh uh, iya bener duo eh Oh! GG 3 Gue ke mana sih? I'm so sorry guys, oh. gua ke kuburan dulu. Kok, kok, kok, kok, kok dia hilang sih? Oh ini ini aim gua nih. Nih nih. Oh sebenarnya hilang oh, ya kalau misalnya Iya, yang... kalau kita mati hilang, jatuh drop gitu. Oh, Oke, okay, gua bawa ayam nih. Sudah oh, dia dia bunyi-bunyi, kurutnya bunyi, bunyi, bunyi anjing kok dia makan ayam gua biasa aja sih? sampai 8 kali emang oh 8 kali oh, e. itu berarti ini, ini aja dong apa namanya? racunnya kita pindahin aja kesana, ke sana, ke dekat air nah bisa di drop ga nah. ya? bisa ya? bisa bisa bisa, Bum benar sekali itu ini bisa nyembawa ayam gimana sih anjing? lah dia yang punya bro <laughs> Minimal gua di sini melihat bulan. Waduh Oh iya, lo masih ma lo mati man. Gua sih mati anjing. Di mana oh, emang? Mati, guys anjing anjing. Gua ada loh. ya. Tapi, Halo Jose. Ya? Halo Wirman. <laughs> Ini tempat di buat sini. penyakitan memang ya kita di sini aja dulu. <laughs> gua <laughs> <Nggak> ada gua. <laughs> di atas udah <laughs> Wirman? Apa kabar? Baik saya. Mas masih sakit Masih masih sakit nih. Oh. Ya. Posisi kita udah kayak lagi mau bikin rap battle gitu Pss, oh, <laughs> <yeah>. <laughs> <boca mañana> Beatbox battle anjing posisinya. Tapi lu di mana, Pet? Kita menikmati bulan emangnya Oh iya, oh, yeah, lu ya tuh bulannya tuh. Ini lu di lantai 3 udah lihat enggak ada ada patung? Enggak ada. Gua kan udah ngambil patung gua. Oh. Rasu anjas. Lu parkur. Malah parkur. Emang Minecraft anjing. Pat, ambil pat. Nih nih, gua gak tiga lagi okay. ya. Wirman, Wirman, Wirman. <laughs> Wirman. Wirman. Oh, sisa ya. kita berdua kena tibar. Ih, jadi ada yang ada, ada yang nggak ada. Apa tuh? Nah, ya. Tadi tadi lo orang nggak ngambil patung awal-awal. Oh iya. Ada empat, ada empat. Oh gua iya. udah ngambil, Kalo oh. gue nah, ngambil Wirman. Iya, gua belum gue. Ini sisa sisa dua kita kurang banget Oke okay, oke okay, oke. Okay. Kalau gitu kita ulang anjing. Kita ulang aja, ulang, ulang, ulang. <laughs> ulang. Karena kesalahan teknis. ya, Heeh, okay. apa ya. Jadi kita sudah mengerti dan kita langsung saja kita ulang ya, guys. Apa, apa, apa. Nah, ada Ada, okay, ada. let's go. Jadi, guys, setelah revisi ya, okay. rapatnya direvisi. <laughs> ya, percobaan kedua ya. <laughs> percobaan percobaan. kedua. Kita ingat Panti. Panci patung panci, panci, patung, patung, PANCI patung, PANCI patung, PANCI, panci, panci, panci, panci patung. Let's go, panci, motherfucker. Panci, Mana panci. -kake anjing. Mana nih kakek-kakek anjing? Gue ngerasa gua tinggi banget anjing. Patung. Entar lu patu, itu kok suaranya deket ya? Piano. Patung, patung, patung. patung. Uh, patung. Siapa ya udah ambil toas sudah? Eh, uh, belum, belum. Kita lagi nyari buat udah, pemotong ya, Oh, ini pemotong kabel, gua nemu pemotong kabel udah di hey. gua ya. Oh, patungnya, ayam nih, ayam nih. patungnya, patungnya ada ah? Hah? Patungnya ada cuman nggak ada tuh. Iya, di gua juga nggak ada patung. Kita Patungnya di gua? Ya yaudah. oh, Masing -masing udah. Oh ya udahlah. Masing-masing. Kalau emang Masin pegang ya pegang gitu. Kalau enggak ya udah. Oh berarti oh satu doang, satu doang, Cok. Iya, atau mungkin patungnya di tempat lain atau tau juga. Let's go. Kita ke Eh, wait, wait. oh anjing. <laughs> racun, racun, racun. Racun, racun. Oke, okay, racun. Siapa ya. yang mau racun? Dengan ya. tua siapa tadi? Nih gua gua gua gua. Gua ayam dah, gua ayam gua ayam. Wih, kontor kaget gua anjing. Iya, <laughs> <laughs> ayam mati <laughs> aja kaget gua anjing. Wah, <laughs> oh, udah peka, ayam goreng ayam, ayam, ya, ayam ya. goreng mana? Ayam goreng. Eh, tempat racun di mana sih? gudang gudang. Gudang gudang. Gudang gudang. Di mati paling ayam kiri. Ayam kapus anjing. Gudang di paling kiri eh. peta lah. Kau dekat banget sih suaranya anjing. Iya, di sebelah kanan gitu kan? Mm -mm. Sebelah kiri, kiri, kiri lah dari... itu suaranya oh, suaranya oh iya kita ya, boleh pulang ada... kita boleh pulang aja mumpung ada mobil loh gila mobilnya mau gognya aneh gila sih lo ninggalin gua di sini anjing ayo boy <laughs> ke tempat patung dulu ke tempat patung dulu yang punya patung tadi oh oke okay. oh iya benar juga perlu mati ngeliatin bulan-bulan kunang-kunang doang lo sabar door is sabar locked. sabar Doris Locker oke okay, nah udah door. Udah taruh uhuh. <laughs> let's go, baru-baru uhuh. party minasan <laughs> yang udah depan gua megang pupuk anjing. Iya, <laughs> gue juga megang, megang pupuk, megang ayam. Eh, gua, gua megang, megang ayam, megang ayam. Gua megang ayam. mundur mundur sih, sih, si, si. Let's go, ayam maju sini, ayam ini, ini, ini sih kebuka, sih, di sini sih. Friends, megang ya, nah. ayam, Tuang tuang tuang tuang tuang tuang tuang Mau tumpuk dulu atau langsung ini? Eh, uh, tumpuk dulu, tumpuk dulu. Let's go, let's go, temenin, temenin. Ayo ambil racun udah, lagi sini, yuk. sini. sini gua sini, kita bolak-balik ngambil racunnya. Iya. Ya, apa. Oke, oke. Udah mulai udah mulai ada ini nih, kemistrinya nih kita nih. Iyalah IQ-nya. IQ, Iq 200 enggak, ini 2.000, boom, let's 2000. go. 2.000. <tis> boom. <tis> 2.000 harga parkiran ini. Mundur-mundur, ya. <tis> <tis> mundur, mundur, mundur. Mundur, <tis> mundur terus terus tarik sih monopoli. <tis> Semoga. Monopoli. <tis> ayo, ayo yang punya ayam, yang punya ayam sampai kita di depan man <developer> iya <Quéil tabyo virtually> juga ayo ayam jubar ayam jubar ayam ayam ayam coming ayam kampus. ayam kampos modal 2 ayam bisa dapat banyak taruh dulu taruh dulu taruh dulu taruh dulu taruh dulu. apa berapa sih? butuh berapa sih? 8 8 lebihin aja racun lebihin aja ayam belum jalan anjir malam berlalu apa ayam meter dulu ya? sini sini sini bisa ntar dihidup lagi anjing buat di tb in buat di tb in What oh, dia aja bahkan belum keluar kita udah deket racun banyak di situ ya kan. <laughs> Kira dia pasti terkaget-kaget. Kaget-kaget, terguncang-guncang. Tapi bisa dapetin 4 ayam lagi nanti kan? Iya. Empat ayam bener, woi, oh, iya. yuk! Hmm. Tahunya antar kebuka dispo, semua. semuanya. Iya. <laughs> Tahunya <Itulah>. habis itu, <laughs> <laughs> iya, habis itu, kakek-kakeknya ternyata dan nenek-nenek juga. Anjing, woi, anjing woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, Panik anjing <laughs> Panik aja dulu Tai woi, woi, woi, woi, Yaudah yaudah ayam ayam sini let's go ayam temenin ayam sini gua uh, apa namanya racun dulu racun racun racun ayam, racun racun udah Di我們, berapa ayam. kali kita udah berapa kali kita baru dua kali sih 3 kali udah 6 itu dan kita lagi kan butuh delapan delapan jangan di depan tolong ayam ayam ayam ayam ayam ayam ayam ayam ayam ayam ayam ayam ayam ayam ayam ayam ayam ayam ayam ayam ayam ayam ayam ayam ayam ayam ayam udah satu, banyak sini satu Boleh ya, dua tiga empat lima enam tujuh baru tujuh udah delapan delapan dong delapan oke ada ngelarang ada ayam ayam ayam ayam ayam ayam dia keluar wow oh dia udah makan ayam ayam ayam ayam kabur kabur kabur kabur kabur ayam, kabur ayam, kabur cari, kabur cari, kabur cari ayam kabur kabur kabur ayam kabur kabur kabur kabur kabur kabur ayam kabur cari ayam, cari ayam, cari ayam. Cari ayam, kabur mampus goblok ayam, pekain pelanya ayam. ayam eh mana ayam lagi, ayam mana ayam ayam mati nih, ayam mati tuh ayam mati, udah gua mekan ayam mati dulu. ayam ya udah semua ya, let's ayam. go ayam. eh satu racun bisa berapa ayam? bisa satu. berapa ayam? Satu. satu sih motor. harusnya ya coba ya kita coba, <laughs> kalau bisa dua, boom kalau bisa tiga sih lebih boom iya <laughs> IQ 2000 <laughs> IQ 2000 asik IQ harga parkiran ini <laughs> aja <ayam>. parkiran motor <laughs> Celup ayamnya, celup Ay ayamnya, ayam, ayam ayam satu buat tumbal aja. Ya, Ini dua lah buat tumbal, enggak buat tuh, kita pulang jok. makan aja. Ya. aduh aduh oke oke oke racun dua, dua, dua, dua, racun dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, satu dua, satu dua, dua, dua, gua dua, gua dua, dua, anjing racun racun racun wah ayamnya di dua, Ayem eh. gua udah ayo, ayam. Gua bilang ayam, gua bilang ayam, gua bilang ayam. udah megang ayam racun nih. nih, ini makan, makan abis dikasih makan dipukul. Ayam cuman 2. Ayo ayo. banyak ternyata, Man. Bisa banyak iya, nice banget, para kira sih, IQ 2000, ribu kira. Mati lu ayam anjing. si panggang dulu sih. Lu buat apa panggang ayamnya anjing. Ayo ayo. Ayo let's go let's go. Biar empat ada empat. Iya, kita barengan biar racunnya cuma pakai satu doang. Ayo goteng nih, goteng, goteng nih, goteng nih. Wah, sebelah gua anjing. Eh, tinggalin tinggalin, jauh dong ini jangan. Ah, kabur kabur kabur kabur kabur ayo ayo. Gua nyalain airnya. Weh weh weh, le le Gua nyalain airnya, gua nyalain airnya. Yang punya ayam teh bein punya ayam teh bein. Oh, sebelah situ weh, salah jalan gua orang weh eh lu di mana mar? udah gua di, gua di air, gua udah di tempat racun ini gua si racun nice su ah, ayam, ayam gua udah dicem dulu udah udah udah ada ayam gua udah celup nih nah udah tuh celupin kasih tuh kasih tuh matiin ya ayam gua ya oke oke ambil ayam baru ambil ayam baru gua ambil ayam baru udah dimana baru? gisih ayam gisih ayam. Ayam, ayam ayam gua ada ayam ayamnya udah pada dicelup bar sip sip Punya gue udah dimakan ya? Iya iya, gue ambil ayam lagi gue juga Udah gak ke tuh berapa ayam racun, 4 ya? Iya kayaknya deh Pokoknya nanti sampai dia udah bener-bener gak bisa ngapa-ngapain deh Mabok dong dia Mabok dia Maboknya racun Ngeri banget Ini youtuber kayak gue dia mukbang ayam racun Ini ada ayam nih, ada ayam nih, ada ayam ada yang mau gak deh? Mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, Ini nih ayam Gue belum ada, let's go Oh tuh tuh tuh tuh Gue tebein, gue tebein, gue tebein Yo yo yo, ayo, oh, ayo, ayo, ayo, ada, let's go, let's go! Oh, Anjas, ya, <tis> ada timur, nya nih anjing, <laughs> yang paling depan, buru yang namanya ayam. <tis> ayam, ayam. Ayam, Ayam, Ayam, Kang racun Ini rancun udah lari anjing. paling Kang gua anjing <tis> Ayo ayo mana racun pas pas Ayam, Kang Ayam, Kang Ayam, Kang Ayam, Kang Ayam, Kang Ayam, Kang Ayam, no No no kasih <tis> kasih Iya kasi. yeah, ini Ayam, the game banget parah parah <tis> Oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, Udah hilang. oke, oke, oke, oke, oke, oke, itu oke, itu, itu, kasih lagi, kasih lagi anjing. Tampol, tampol, tampol, tampol, tampol. Oh, oh, eh. oh. oh, oh. oh teman-teman anjing, oh duduk, anjing. Padahal udah timur tadi. mati. Oh bro. bisa bercanda anjing. Oh nggak bisa nggak bisa. Iya terakhir-terakhir bercanda. suruh anjing? eh yeah. udah berapa sih tadi? 3, tiga, tiga tiga dua dua yeah. kabar sabar, sabar sabar baru, baru, baru, baru 6, baru enam dua lagi, dua lagi sini, gua, gua masih ke, ini, ke, ini dulu, ke patung iya lu di sini. mana mas uh, lagi sini, mau sini. menuju kuburan baru barengin udah hidup man, sini man iya iya, ini gua, gua, gua, gua jalan udah, gua kayak lagi di, lagi di party gitu ya iya <laughs> iya, ini bentar lagi gua hidup, bentar lagi gua hidup kayak sparkles gitu Nice, let's go. Ada e, Ini oh. Gua udah ayam hijau ya. Gua udah ayam hijau ya. Eh, fokus, fokus. fokus, Janda fokus. mulut, anjingnya. <laughs> gue gak ada yang gak ada. Gue gak ada yang gak ya Gue gak ada yang gak ada. Gue gak ada yang Gue gak Ayam maju dong ayam maju dong Gua lagi mau ambil Oh aneh kaget gua Yah gak ada panci, mana panci ya? gak mungkin Kontol gak Gue gak Mama Mama yukero Dia Gue gak Bar, di dimana dimana bar? bar. Ya di depan bar di tempat air-air. Oke okay, oke. Okay. Wah, wow, tempat bar, air lagi ya. bar? Bar sini bar. Ayo bar. Yeah. Revive dulu. Revive dulu, Yo, gua rekast dulu, rekast dulu. Def dulu, broy. Ayo sini, gue jadi healer di sini. Ha! Come on. Racun, racun. Couple support abis lo ya. Eh. Anaknya support <y> abis, <yuk> <yuk> abis. <yuk> Oke, okay, gua anak support abis sih. Oke, gue megang ayam racun sekarang. Di bar-nya ma mana? Mana ya? Kok oh, enggak ada di bar? Ya udah enggak apa-apa, kita, kita tunggu di sini aja. Eh racun tinggal 2 ya. Ayam kita megang 3 hijau ya? Iya, gua gua megang gua, gua megang juga. hijau. Gua juga. juga. Ayo udah udah cukup deh. Mau nyoba enggak? Mau enggak? Yuk, yuk, yuk. Eh mana dia? Kok dia yang ngumpet sih anjing? Dia iya, sekarang dia ngumpet anjing. ini masuk fan cok? <tuk> dia main mongas dia. Nanti gua sumpom. Ah, nanti setan nih. Gua udah ke dapur enggak ada. Nanti juga. Terus gua <tuk> ke <tuk> <tuk> <tuk> suara, suara Hapan. Hapan. Hapan ah ini, ini <laughs> nih nih nih dimana dimana dimana gua bukein gak bukein gak bukein gua gak mau mati gua gak mau mati ya apaan sih gua mana gua mau keplakin paladi anjing oh ini nih nih di tempat gua di tempat gua di tempat air. Pan. udah gua kasih udah gua kasih tinggal dikit ya punya kita ya racunnya ya racunnya tinggal satu ya racunnya tinggal satu tempat oke ada pada pegang tiga ayam ini ya tiga ayam Aneh ah, tampolin, tampolin. Mau harus ditampolin? <laughs> gak, gak, gak harus ditampolin. Silakan, yang ngambilkan ayam, mundur, mundur belakang. Tampolin, nih, tampolin nih. Cek posisi yang ngambilkan ayam. Ada, ada, ada, ada, Makan lagi. Maka mati matinya. Mati iya, -mati. yang gak. gak mati mati ya. Gue bukan gak lapar, kayaknya delapan puluh. ayam ayamnya delapan puluh. Ayam, eh, tuh ini udah gak bisa ngapain, udah gak bisa ngapain ya. Woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, iya woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, ayo woi, woi, woi, woi, woi, kayak woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, dia jadi bingung dia bilang mau di blog dia bilang Oke game broken bro we we broke the game we fucking broke the game bukan kakek bukan si dia ini dia berotete tay Oke dia kan dia bilang sih Oh ya yeah, dia nenek Oke nenek berarti nenek Guys kayaknya biar cepet kita <laughs> jangan, <laughs> di <block. laughs> jangan di blog jangan di situ deh guys Nah udah ya Let's go <laughs> lah dia turun lagi ya, apa si anjing? <laughs> <laughs> selamat <banget>, gua. <laughs> aduh. udah tuh dia. M2. eh dia mau kemana ya? ke kamer. coba liatin deh dia mau kemana tuh? mau tidur kali? oh iya ya. oh iya ya. Capri oh enggak. Di. Oh, dia mau turun. Ayo kita, ayo nih. Ne. Emang nenek udah tua, makanya jangan kayak ayo, gitu nih ayo ayo. Oh. <laughs> ayo, <laughs> ayo, kan? ayo. ayo, ayo, ayo, ayo, Mereka ayo, ayam ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, Gua ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, blok Kemana ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, Nah, kan. dia kan makin talahnya dingin dingin dingin obesitas anjing <mess> <laughs> gila itu disenterin asapnya kentutnya kayak apa tuh lihat tuh hijau-hijau <ketin -gulayat> oke guys ya ini kita sudah officially akan menang gua akan ambil si nenek nenek nenek bangsat mana man, nenek gue tuh semua man wey ayo kita sudah pegang nenek neneknya mau ngapain eh, malah dimana weh ehh, kok hahahaha kok bisa terbang anjing kok bisa terbang anjing woooooh eh, terbang eh, eh, eh u, wah, gua kemana ehh, kemana anjing yah, wah ngoblok, ngoblok anjing gua keluar game anjing <sid> <disi> Oh, bisa, bisa, bisa, bisa, bisa masuk lagi. Anjing kaget gue, nah ini nih, nih, nih, nih, gua disini nih. <laughs> lihat, lihat rekaman gua nanti. Anjing banget, iya, iya, gua lihat gua lihat. let's go iya, terbang lagi iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, tunggu tunggu iya, iya, iya, anjing iya, Here we go again. Okay, here we go again. Oke, okay. oke, gua okay. udah di mobilan nih, gua udah dekat mobilan. Tunggu, gua enggak bisa ngasih ke mobil. ah fuck. <laughs> <laughs> ah Afak! Bastard anjing. Wah, gila. Jadi, oke, okay. oke, okay. semua aman-aman ada gua tiba-tiba di belakang kalian. Ya. Let's go. <laughs> <laughs> oke, okay, selesai ya. Kita akan bawa dia. Bomb. Good job. let's Bye. Nice. Nice. We broke wow. easy. 2000, Bos. IQ2000 broken the game, Ini yeah. masih makan, makan ayam, loh. Iya, tapi dia dari chicken dinner, dia. Yeah. anjing, anak PUBG as dia nih banget, well Gila Makan ayam terus, saya pan saya apa ya? Ke makan <laughs> ayam. Ing, <Yeah. laughs> gokil! <laughs> gokil! <laughs> yeah, <laughs> anjing. Gokil! Gokil! Gokil! Gokil! Gokil! Gokil! Iya, <SILENCIO> Iya juga, Iya. Dia bu dia buya terus sih. Buya bu. Oke, jadi sudah berakhir game kali ini. Karena ini gampang banget ya game yang ternyata nggak menakutkan yang gue pikir ya ibaratnya gue tuh emang orangnya berani banget. Jadi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, share videonya juga. Gue Wirman, keep yang headbang, cabut dulu, peace out, excellent forever, boom.